nya pertama persahabat kita lihat anjayuk momen yang sangat luar biasa membuat kita bahagia. Awal mula peningkatan Lesti dengan Kakak Rizki Pilar sahabatnya perhatikan Kakak Bilar ini tentunya awal PDKT yang salting ya. <laughs> Saltingnya si Abang nih saat awal PDKT dengan seorang Lesti kecil Ratu di Delanti. Tentunya lagi telepon Abang Bilar ya langsung Tentunya dicengin oleh Bang Adi Skydo Cute banget nih membuat kita ketawa bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilardo. Abang bilar bahagia banget ya saat tentunya ditelepon oleh Dedek Lesti Kucura postingan tersebut pun diripost kembali oleh akun HP kentang kota Sultan Ada kalimat kensen yang dituliskan c Salting katanya tuh Masya Allah banget ya Selalu doakan yang terbaik pokoknya para untuk idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar banyak sekali respon juga yang diberikan dari para fans yakni dari akun Fazira Alia sampai sekarang kalau dijailin Bini saltingnya masih aja kayak dulu Selalu buat aku cengar-cengir sendiri katanya tuh Masya Allah luar biasa banget ya pasangan idola kita ini Selalu membuat bahagia kita semua Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram lestari 202 Pengen deh, Kakak dan Dede nge reaction kekiutan mereka dari awal ketemu sampai sekarang yang di vlog-vlog katanya tuh masya Allah banget. Ya, masih seru, abis. Mudah-mudahan saja ada kejutan langsung diberikan dari idola kita. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan, "Para sahabatnya masya Allah." Ketemu dengan bibi India Sehat-sehat bumi oleh si kejora kata bibi indi Masya Allah terlihat sangat cantik banget Ya adalah kita ini selalu Aura yang terpancar adalah aura-aura positif Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Postingan tersebut dari pas kembali Alayakun Charles Leslar Kalimat caption pun dituliskan Bunda Utun tamu kangen sama Bindi nih At Indi Ansgornur Aida 25 Masya Allah banget ya sama Bibi Indi katanya tuh Tentunya doakan yang terbaik nih untuk kita laki kita Mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Selanjutnya kita lihat juga di sini ada sebuah postingan persahabat ya Masya Allah Tentunya ada personil baru trio guestrik persahabat ya pub dance Yang selalu hadir di lokasi syuting Mudah-mudahan tentunya ada kabar baik dan kabar bahagia diberikan dari Leslar Entertainment. Sepertinya persahabat ya, Papa Daniel kembali ikut syuting CAL ya. Mudah-mudahan sejak ada vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita. Ada kalimat kesun juga yang dituliskan persahabat ya, anggota baru Trio Gas pap dan semakin melebarkan sayap karirnya ya Pak, Masya Allah banget. Mudah-mudahan selalu lancar, selalu dipermudah apa yang dilakukan oleh keluarga besar dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga nih persahabat ya ada momen yang diunggah oleh kakak bila semalam. Di sini kita baru tahu persahabat ya, ternyata anak pertama kakak Rizky Bilar ini mirip Tentunya seseorang di persahabat yang perhatikan di video ini Tentunya Utun ini mirip siapa persahabat yang penasaran nih Ternyata Masya Allah mirip opanya ya, Pop dance Akhirnya rasa penasaran kami terjawab kata kakak Bilar tuh ya Luar biasa kekocakan dari keluarganya Leslar selalu, selalu membuat kita ketawa bahagia Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu dipermudah untuk Apapun yang dilakukan oleh keluarga besar dari Leslar Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Just Leslar Limpah ya mirip gak gengs Karena emang Pabi mirip pub dance juga Mimi jadi mikir Pabi udah berumur nanti juga kayak pub dan Sekarang katanya tuh Masya Allah ya Mudah-mudahan selalu tetap kuat Tetap tegar dan selalu diberikan kesabaran untuk Lesti dan Rizky Billar. Berikutnya kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan Yang diberikan dari akun Instagram Ini underscore Leslar mengatakan ekspresi Pabdas itu loh <lumlah> Luar biasa cute banget ya ekspresi dari Papa Daniel Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Ya Pab selalu doakan yang terbaik juga untuk keluarga besar Berikutnya kita lihat juga ada sebuah info kembali bersama ya Sekedar mengingatkan bahwa oh Mulai hari ini hari gamis ada kejutan vitamin dari Rizky Bilar dan Leslie Kejora. Ini meluapkan isi hati ada di channel YouTube-nya Kobas Entertainment. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan hari ini persahabat ya sampai hari Minggu tanggal 10 Oktober bakal dikasih vitamin cute yang tentunya akan disuguhkan di channel YouTube-nya Kobas Entertainment. yakni vitamin bahagia dari Lesti dan kakak Rizky bilang wow makin gak sabar aja persahabat yang menantikan. Acara paling ditunggu oleh fans sejati Leslar, dan berikutnya kita lihat juga. Disini ada sebuah info persahabat ya, bahwa Leslar ada Autobus. Wow, masya banget, apa sih Autobus itu? AutoBase, persahabat, ya adalah wadah atau tempat mengirim pesan secara anonim dengan menggunakan keyword tertentu. Pesan yang akan kalian kirim akan menjadi tweet dalam bias tersebut. Masya Allah, luar biasa. Dan keuntungannya, persahabat, ya di sini ada keuntungannya. Akan mendapatkan teman Atau mutualis Sesama Leslar Lovers Saling berbagi informasi Terupdate Leslar dan masih banyak lagi Tuh itu keuntungannya Dan kita lihat persahabat ya Info ini diunggah oleh aku Sendal Putih, Pilar. Ada kalimat caption info juga Yang kita dapatkan di sini nih Repost the right timing Hai Leslar Lovers Untuk pertama kalinya Autobase Leslar ada di twitter At LeslarFans Dan Sejauh ini baru pertama kali loh Couple artis Indonesia Punya auto best gini Yuk follow jangan lupa Kalian yang pengguna atau Aktif di twitter mungkin sudah tahu Apa itu auto best dan fungsinya Seperti apa jadi autobase ini Berbeda dengan fanbag Ya tuh ya Autobus atau biasa disebut juga automenfast atau bot adalah base atau akun di mana kalian bisa disebut juga dengan sender dapat mengirim tweet persahabatnya melalui DM dengan menggunakan keyword dalam hal ini kita menggunakan LB yang nantinya akan ke pos otomatis dengan syarat harus di fallback dulu tuh keuntungan dari otos ini kalian bisa menemukan atau berteman lebih banyak sesama Lesla Lovers di Twitter luar biasa persahabat yang lebih banyak sesama Lesla Lovers di Twitter, bisa sharing juga informasi terupdate nih D dari Leslar ya, luar biasa makin salut, makin bahagia mengidolakan dedek dan kakak Bilar itu masih menunggu kejutan dan